sebagai perbandingan ini dua buah pisang itu setara dengan satu porsi nasi sebesar 100 gram jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu makan dua buah pisang, itu artinya sudah cukup mengenyangkan untuk mengganti satu porsi nasi. Jadi makan dua pisang tidak perlu makan nasi. <tik> oh, no no no! no. <tik>